Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Triyono JGB Angkatan Situ Kabupaten Monsoko Kali ini kita akan mewawancarai Kepala sekolah di SD Negeri 1 Saja. mari kita menuju ke Kepala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepala Kali ini saya sedikit mau berbicara di camat ada beberapa hal yang ingin saya bertanyakan ke bapak-bapak. Jadi ada teaching vision for the interview. Ada pertanyaan yang saya tanyakan. Mungkin nanti dari pembicaraan hari ini saya membuktikan apa hal yang menarik dari bapak-bapak. Bagaimana? Sehat hari ini? Sehat, sehat. Selamat malam, bagaimana Pak? Langkah? Alhamdulillah, banyak semuanya Semoga berkelahir Kita selalu berkelahir Berkelahir, organisasi Alhamdulillah, ini berkelahir Dari Pak Tuan Ibin Memberikan semangat buat saya nanti Terima kasih Pak, untuk hari ini Tentu saja dari beberapa pertanyaan Yang ini saya pertanyakan Ada beberapa hal? selama ini bagaimana bapak dapat mengidentifikasi atau kasus-kasus yang merupakan dirinya kita atau yang lama terkait dengan kasus tiap masalah tentu ada pertama kita mencari titik temu kita cari informasi sebanyak-banyaknya, baru kita eh, mempertemukan beberapa pihak yang bermasalah hingga melakukan Selama ini bapak bagaimana bapak menjalankan pengambilan keputusan di pula bapak, terutama untuk kasus-kasus di -kasus, mana ada dua kepentingan? yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung -sama uh, ini dipasangkan baik untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang terjadi tentunya diperlukan pertimbangan yang matang persiapan untuk menghadapi masalah ini hati yang tenang yang pertama yaitu uh, menimbang dari titik temu dan manfaat serta akibat sehingga tidak ada yang merasa tunda tidak ada yang eh, merasa beratnya dengan keputusan dari penyelesaian masalah kita juga mempertimbangkan risiko yang terjadi apabila nanti eh, masalah itu diambil keputusan mungkin ada beberapa pihak yang perasaan yang ada yang merasa Nah hal-hal ini yang perlu kita cegah sehingga eh, masalah yang kita ucapkan itu eh, diterima oleh semua orang, dan, eh, dengan dengan eh, berkonggung dengan perasaan yang tidak merasa eh, dikongsi <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa bapak lakukan selama ini yang tentunya pertama kita harus mempertemukan semua ini kita serta-merta kita harus mempertemukan semua kita yang terlibat ter dalam masalah tersebut ya. sehingga ke, nanti kita pelajari bersama fakta-fakta yang terjadi kemudian kita mengkaji, menguji serta eh, dalam penyelesaiannya itu tidak setara sehingga eh, setelah kita bermusyawarah mencari tidak temu menyelesaikan masalah itu baru kita putuskan setelah semua pihak bisa diajak berbicara tidak menyelesaikan masalah dari salah satu terus untuk hal-hal apa saja yang selama ditambah agar efektif, dengan pengabdian keputusan pada kasus-kasus kelima etika Terima apa apa -apa. yang pertama keputusan yang membutuhkan salah satu menar di sebuah di sebuah dengan memperkecil risiko yang terjadi jadi setelah keputusan itu diambil tentu ada beberapa risiko yang akan terjadi tapi kita juga harus optimis dan memperkecil risiko itu terjadi sehingga uh, semua pihak yang terlibat dalam kasus uh, atau pasal ini uh, semuanya bisa berhubungan tanpa ada yang merasa. Yang selanjutnya juga eh, memberikan yang terbaik pada lembaga maupun masyarakat atau semua pihak yang maka kita percaya itu tidak untuk eh, satu lembaga saja, tapi menyeluruh antara lembaga dan masyarakat untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di lima ini kan? Tentangan tentu kompleks banyak dari hal yang unik dari hal yang sangat sulit dipecahkan tapi semua itu perlu juga kita bersama-sama untuk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 itu menerima dengan perasaan yang tidak kecewa karena keinginan sudah dikutuskan bersama dengan aturan yang tidak dikasih saya sangat uh, menurut saya sekali Pak terus apakah Bapak memiliki sebuah tata alat atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian khusus jiliman kita Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak carikan? Uh, kasus atau masalah atau yang diterima yang ditanggapi tentunya tidak bisa kita menyelesaikan di Semuanya proses, semuanya butuh informasi yang sehingga keputusan baru bisa diselesaikan tidak sekaligus di waktu itu Setelah kita mempelajari kasus, kemudian kita cari informasi sebanyak banyaknya, baru kita mengambil keputusan, tapi juga tidak lepas juga dari aturan-aturan perundang maupun kesepakatan kita yang sudah ya pembiayaan eh, itu bisa diputuskan bisa diselesaikan dengan ya. aman nyaman dan terus ada pertanyaan lagi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dimana -kasus ini eh, Keputusan akan lebih mudah jika kita dalam mengambil keputusan itu berarti lepas dari perasaan. Jadi semuanya kita selesaikan dengan objektif, Tidak ada perasaan-perasaan. dan sebagainya sehingga itu mempengaruhi keputusan yang kita ambil karena tidak berdasarkan e, objektif karena bersifat subjektif kemudian juga e, lebih berdasar kepada kesepakatan dan aturan kemudian yang terakhir juga e, keputusan yang kita ambil itu bersifat objektif nyata realita sehingga semua pilihan bisa hmm. Tentunya -tentu dengan hmm. ya, tidak memperlihatkan diri sendiri hmm. yang, ya Pak? Terus dari semua hal ini Pak yang telah disampaikan terus apa yang mencapai apa pentingnya dari pengalaman, apa yang menarik sebesar diri lain Pak? Uh, yang pertama untuk menulisannya yang jelas sangat mencapai maka, dan terima oleh semangat. Kemudian yang kedua dalam tidak lepas dari, perang, ya, teman, dari yang Terima kasih Bapak. Dari perbincangan ini saya mendapatkan beberapa ilmu yang sangat positif. Dan saya bisa menentukan suatu masalah dengan objektif, objektif darat-barat yang saya pindahkan Terima kasih Bapak atas kelompok darah atau perintah kali ini Bukanlah beberapa kali, Bapak satu untuk saya pribadi dan untuk penduduknya Bapak Terima kasih Bapak, untuk apa kali ini Saya tak mengerti untuk lanjutkan Bapak Bapak Biar yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi lain salah literasi. Salam. Kali ini kita wawancara yang kedua menuju SD 1 Buntu Kecamatan Cijajat. Mari kita ikuti ke dalam ruangan. interview, sedikit pertanyaan yang harus saya menggali bagaimana pelangkah etika 3 yang bagus dalam tentunya dalam keluarga atau lingkungan keluarga. Silakan nanti saatnya saya bisa menjawab, saya langsung menjawab, bisa ada dari kita bahas tersambung. Nanti saja Bu, tidak pernah, tidak pun karena ketika saya mengkaji ini itu cukup situ menurut Bu En ya eh, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan tema ketika atau ketika Menurut saya dalam identifikasi kasus-kasus ini yang merupakan etika atau etika musuhkan moral itu yang pertama saya mencari titik temu. ya bagaimana agar masalah itu tidak bisa berkembang pemenangan dulu istilahnya kita nah, selanjutnya setelah kita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 itu untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah saya dalam menghadapi yang dilakukan selama ini, misalnya menghadapinya menghadapi kasus-kasus yang seperti itu. Langkah yang pertama, kita bisa bertemu dengan siapa ini. Ya? Maksudnya, siapa ini yang terlibat.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 Jadi ini tantangan tersebut apa namanya sangat kompleks. Jadi kita bisa atau tidak bisa bersikap yang berhubungan dengan perasaan. Maksudnya kami tidak bisa memaksa lagi. karena satu dengan yang lain itu kan perasaannya itu masing-masing. Jadi kita tidak harus tidak dalam bersikap tidak harus harus seperti ini harus seperti ini Jadi tidak memaksakan ya tidak memaksakan seperti tadi berusaha ya ya ini untuk apa nggih ngadun nepa ini apa bersama dan perasa menjaga perasaan masing-masing terus apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu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 Kemudian dicatat. Nah, setelah dicatat itu dari catatan tersebut, maksudnya kita tidak spontan, tidak spontanitas untuk mengambil sikap atau bersikap itu setelah dicatatkan, terus kemudian besoknya atau apa mempertimbangkan lagi. Mempertimbangkan lagi apakah informasi-informasi ini itu bisa disampaikan besok atau kapannya sehingga mempertimbangkan aturan kemudian terus kemudian kepentingan orangnya. Mungkin kalau sekarang kita akan menghadapi seperti itu, mungkin ya, baik kita bisa bakar, kapan mereka-mereka harus jadi dan ya, ini Bapak Ibu yang bisa memperlaksanakan terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau membantu itu dalam pengambilan keputusan ya faktor-faktor jelasan siapapun jelasannya ya. siapapun orangnya adalah semua diwaktu yang saya punya komite komite juga nanti bisa di komite di seluruh datang sekolah kemudian kita bersama antara kita lembaga pendidikan lalu-lalu dan lalu terus dari semua hal yang telah disampaikan ini apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu pengambil keputusan di mayatika Selama ini, kami memang banyak sekali hal-hal tentang pembelajaran, terutama yaitu keputusan yang kita ambil, itu keputusan yang tidak merugikan orang lain. Atau pihak lain, misalnya kalau pengambil keputusan, itu tidak bisa, membuka oh kakak Tuh, maka kita berhati-hati sekali dalam mengambil sebuah keputusan maksudnya agar keputusan tersebut so, tidak ya, merugikan pihak lain merugikan orang lain dan siapa itu bersifat objektif ya, terus kemudian sifat apa keputusan yang bisa kita ambil itu kita berbentukan pada objektif yang objektif dan tugas subjektif baru ini karena saya ini di sini baru tadi saya sampaikan baru sekitar 2 bulan saya berhati-hati sekarang. Ya. Jadi panci bu mendang selaku sekolah dari itu mudah-mudahan dari wawasan ini ini membantu saya untuk banyak orang lain bagaimana cara mengambil sumber air baik Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi, kita hanya saling berdoa, ah, sebentar tinggal menerima, bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang kita harapkan, kita bisa bermanfaat bagi orang lain untuk orang lain. Dan pengambilan keputusan tadi, ya. pokoknya mengambil yang terjebak oleh itu.